Teman-teman, kami dari kelas 11 DGK. Nama saya Sarah Nurcita Tarigan. Nama saya Gabriel Faril Batubara. Nama saya Ramyani Suatama. Di sini kami akan menampilkan atau membuat sebuah proyek yang bernama Smart Home.